Hello welcome back to catatan kaki masih bersama kita Fanny Hafda. Mezul food Ini ada kata-kata baru Pak. Apa itu Pak? Kita pembukaan itu harus memulai dengan kata-kata baru. Oh iya, iya ini kosa-kata dari Rusia Pak. Rusia Pak? Iya. Vladimir Putin, pak. 24 Mbak, ya? Mei ini adalah iya. uh, hari raya Idul Fitri. Kita mau ngucapin pak. Minal Wal Faizin. Mohon maaf, maaf, maaf play -data play -data. Selamat hari raya untuk teman-teman kita yang di yeah. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa pulang, men? <laughs> iya. Iya. <laughs> Jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Kita siap untuk menghibur kalian yang ada di rumah. Bener sekali. Tapi ngomong mau ngomong, pak. Apa kenapa pak? kita kenapa semua pakai baju basket? Nah begini, pak? Ini diperlu dipertanyakan, pak. Iya. Padahal kematian Kobe Bryant udah udah lama bener kok kita masih pakai gini iya itu coba anda angkat tangan tak? Jangan, pak jangan buat malu aku ah, oh. <laughs> ini kata saya kebiri ha ha adik-adik Adik, uh, iya. <laughs> Eh, oh, Raisa nah, biasanya dipanggil Caca Raisa Angelita Sari Oh Angelita Sari. Angelita Sari pasti dulu ibunya dulu ngefans sama Raisa kali ya enggak. kayaknya apa oh, enggak enggak. Oh, enggak terus dia ngefans sama malaika, eh, eh apa? Raisa hmm. terus ketemu Malaika Angel <laughs> oh, Angel Iya, Raisa Angel Iya. <laughs> yeah. Oh apa dan Sari tuh ini Pak dia <laughs> ini minum jus jeruk Nutrisari <laughs> Dan... Ada artinya itu namanya. Oh, itu apa artinya, so? Artinya iya. tuh kan namanya kakek itu Rai. Uh, kakek oh, Rai. itu kan cowok, jadi cewek Raisa gitu. Angelita kan nama panggilan ibu itu Ita. Uh, terus jadi Terus Angel. Angelita itu malaikatnya Ita gitu. Oh, malaikatnya oh, ibu. Oh, Malaikat iya. kecil ibu. Iya, iya. Terus iya. harinya? Harinya biar manis kayak Sari. <laughs> oh, ini sekarang kelas berapa? Kelas dua mau naik kelas 3 kelas, oh, dua, kelas pak. dua pak kenapa gede pak <laughs> banget lanjut gede susunya cocok men apa <laughs> tapi ngomong-ngomong sekarang enggak ya, iya. sekolah kenapa, kan Corona libur uh, iya. tapi ada tugas study from home Iya pemain basket ya pemain basket, yeah. pemain basket oh, semansa yeah. ya Caya oh, iya. kita yeah. kedatangan pemain basket men makanya iya. kita tuh Atributnya kayak gini. Benar gitu. Iya. Padahal aku kayak gini. Malu gitu. Saya, oh. saya jujur Pak, sebenarnya yeah. saya enggak risih. Okay. Saya tuh pemain basket dari kecil. Masa Pak? Iya eh, benar. Oh. Anda tahu Mecesan? <laughs> tahu tahu, Pak. petinju kan? Yeah. Nah. <laughs> itu. <laughs> ya. saya kasih <laughs> tahu itu <laughs> aja. Oh, kenapa pilih basket menjadi hobi? Apa apa alasannya sih? Apa ya? Enggak tahu. nggak tahu. Dari kapan sih main basket? Ya? Dari SMP. Oh, dari SMP kelas, kelas 1 kelas satu udah main basket. Per, soalnya gini Cha, saya tuh pernah waktu kuliah saya ditunjuk untuk mewakili jurusan. Hmm, terus anjir peraturannya banyak betul. Oh basket? Iya. Oh, iya. Saya dribble oh, iya. itu nggak iya. boleh lima <laughs> kali kayak gitu. <laughs> iya <laughs> kan Cha? Langkahnya? Iya. Oh langkah. Kau bisa anjing prit gitu? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gitu. <laughs> oh, iya. Itu <laughs> kan nomor antar jurusan di fakultas Anjir, ngesut juga nggak hmm. boleh. Gini, pokoknya ribet anjir, ribet, ribet, nyenggol dikit. Prit gitu, gini lagi, gini apa dikit, oh. <tuh>, yang cok, cok, cok, ya ya cok, cok, gini cok, cok, cok, cok, cok, gini jalan-jalan cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, cok, kayak meluk gitu oh, ya iya, ngapain peluk di ya ngapain kan peluk pelukan di bak bola oh, harus peluk pelukan iya kan biasanya gitu oh. Oh, biar baper dulu terus dikasih bolanya gitu oh ya oh, iya. oh, iya. oh, maksudnya besok oh, kalau saya iya. ketemu orang, orang di batin. nah orang di jalan ciuman begini iya. ya. <laughs> <laughs> volan aja <laughs> Vol. apa lagi cah gini It, itu artinya apa Double. oh kalau wasitnya udah ada wasilnya... terus dipegang boleh lagi tapi kalau cewek ya main basket tuh kayaknya jarang deh kebanyakan cewek kan Kayak gini gitu loh, iya, yang bener. Fem, feminimnya tuh tinggi gitu ya, loh, kan, yang nggak mau keringetan iya. gitu, jarang. Beda-beda, ada yang feminim aja gitu. Tapi kalau Raisa di luar lapangan tuh kayak gimana sih orangnya? Ya, gini biasanya. Oh, gini aja. ya, uh, uh. dia malus. <laughs> ya. Aduh, uh, tapi kayaknya pemain... di lapangan tuh ganas juga. Sih. Ganas dia, saya Jadi. pernah lihat main kan. Iya pak. Anjur kakinya naik pak. Masa? Iya, kan, <laughs> ya, naik kering. Oh, nggak ngesut ya? Ngesut, ikut, ikut selendang. <laughs> iya. Oh, <slendang. laughs> di basket itu cowok-cowok basket biarpun mukanya hancur ya yeah. dia primadona tetap ada hobi lain nggak selain basket nari-nari ya? hmm, Oh dari dari kapan narinya? dari kecil dari dari TK, TK ya. oh, oh berarti lamaan ini ya nari dari basket ya eh, iya sih Oh, lebih nyaman mana kalau main basket kalau disuruh milih ya? ya hari ini harus nari apa main basket. Uh, lebih milih nari. Kenapa? lebih gampang kan daripada basket banyak aturan. Oh. <laughs> oh dia orang juga enggak or, <laughs> mau diatur orangnya iya. pak. Reza ini rada-rada bule-bule gitu. Oh blasteran. Mana? Blasteran? Ya. Yeah. Blasteran dari mana? Dari Rusia. Oh Rusia sama Indo. Kalau anda blasteran mana pak? Uh, Australia sama Tasik Malaya. <laughs> Rusia darah mana? Bapaknya, darah <laughs> mana? Darah mana? Ingat nggak? Yeah, Moskow. <laughs> Kenapa nggak memilih oh. warga negara Rusia? Kan karena tinggal dari kecil sama nenek, jadi. Oh di sini. Iya. Yeah. Warga negara Indonesia yeah. gitu. nggak oh. ikut bapak jadi? Yeah, gitu. Eh, tapi kalau kita catatan kaki eh, memberikan kesempatan buat siapa tahu nggak <laughs> di... <laughs> siapa tahu yeah, kita tur ke Rusia, yeah. apakah <laughs> anda pengen ikut? Iya. Yeah. Eh boleh kalau gratis? Iya <laughs> gratis. gratis, gratis, ya, gratis. Ya, ya. Tapi Nanti. tapi anda saya tinggal sana. Nggak kalau dia tinggal di sana kan udah mirip penduduk lokal kan? Iya. Kalau kita kan beda tapi orang jebab gue nih gitu lah <laughs> orang sana gitu. Gak aneh man Kita yang penting ada baking. Nah, <laughs> ini orang Rusia. <laughs> <laughs> Minta pinjam dulu anaknya, Pak. <laughs> ini, ini Bapak Anda yang dari Rusia. <laughs> oh, Rusia habis jajahan Portugal kayaknya. Kayak <laughs> gini mungkin <muka laughs> dari Rusia, Cok. <laughs> Statusnya apa? Statusnya, kalau biasanya dalam waktu, ada. Oh, ada. Oh, itu ada tuh. yang dijaga perasaan Ngomong-ngomong, uh, pacarnya dari mana? Cak, uh, dari Lombok. Oh, dia kerja di kantor BUMN, badan usaha milik negara. Telkom. Iya. dari Bulog. Bulog, Bulog jadi apa? Petani enggak, enggak. Dong, Jual Dong, Dia gini, mikul balap. <laughs> Kamu kerja di mana, Pak? Saya kerja di BUMN, Pak. di mana? Di Batubara. Wah, jadi batunya. <laughs> Kami itu yang penasaran. unik nih, ini kan jenjangnya jauh nih man iya saya kan masih kelas 2 nih benar, sama enam tujuh, itu jauh pak itu pedofil termasuk <laughs> <laughs> <laughs> nama kontaknya pedofil iya <laughs> Rais, Raisa pertamanya pertamanya manggil cowoknya tuh om om Bulog <laughs> <laughs> om Bulog mana nih iya <laughs> soalnya pasti halangannya pertama ya kepercayaan sih berulah tapi sekarang nggak pernah ada masalah Caya nggak nggak mungkin LDR nggak ada masalah Caya apa masalahnya? ya pasti ada dong <hop Bark dramatically> oh so, saya pernah LDR akhirnya putus Iya, <chat> cuma sedih oh anda 3 tahun <Export> <t> <challenging> udah udah semua aku korbanin buat dia pak terus kuota iya tiket-tiket sekali Curabaya Selama 30 tahun Iya terus Akhirnya diambil orang pak, Itu kayak Kayak Kita ya pak ya <tuk> <tuk> Kita tuh sebagai The Courier iya. men uh, uh. Tapi orang lain yang unboxing itu, Iya tuh <tuk> Anda tidak pernah menyentuhnya Iya Ya karena kebanyakan orang LDR tuh ya Banyak rintangan Yang iya. menghadang Pikiran kita tuh tuh kayak negatif thinking terus yeah, dia dia dine. ngapain di sana Nah, gitu. tapi dia enggak nembak-nembak bukan enggak nembak eh apa cuman enggak ada kalimat pacaran yuk cuman enggak ada kayak terus gitu. apa Anda udah pacaran atau belum anjir <laughs> <wajar? laughs> Anda udah pacaran atau belum anjir sudah tapi enggak ditembak jalan aja <tuh> aku ya. ngerti bagus nih dewasa dia Pak dia emang gitu kalau Standar dewasa tuh gitu, gak ada pacaran gitu. Mm, enggak sih sebenernya Ya <laughs> kita harus ngomong dong. Oh gitu. Pacaran yuk gitu. Mm, soalnya kalau gak ada kepastian bisa jadi dia punya pacar juga mm, dan kita nggak berhak untuk cemburu. Nah, okay. Soalnya yang paling susah itu adalah orang-orang LDR. Benar. Itu ketika kita ketemu ada uh -uh. yang selalu ada. Benar. Kayak contohnya baju ini pak. Nah, berjemnya bagus sekali. Itu baju bagus banget pak. Ini nomor sembilan dong pak. Itu baru, baru. Hmm. Mungkin. kita kita tadi dikirimin atribut basket ini. iya dari mana pak? dari warung basket iya <laughs> nah apa <apapun>? full Block <laughs> Anjing, kenapa anda banget, cincuk? Dan buat kalian yang pengen melihat kata-kata baju iya, atau abennya. basket bisa cek di mana Pak? Di Instagramnya. Instagramnya apa Pak? Namanya apa cak? Warung Basket. <laughs> uh -huh. Pakai jangan lama. Okay, warung basket. warung ya, waroeng basket. Kita akan aja aj caca -ja untuk main challenge. Apa aja yang ada di sini challenge? panjang banget challenge-nya kata kuncinya contohnya bengkel-bengkel jadi kita bertiga kita harus menyebut satu kata yang masih berhubungan dengan bengkel contoh contoh bengkel saya kunci Inggris Oh beng. Nah, gimana keseruannya langsung aja cek di video kali ini kata kunci pertama yaitu lapangan basket lapangan basket ring basket bola basket pemain papan skor basket juri asisten juri tribun penonton basket garis lapangan cilinder rumput lapangan <guluh> nggak ada nggak ada. Ada, ada, ada. ada di gak ada, <guluh> <Tadari, guluh> ada. kantor kepala sekolah nah jam bolpen, map komputer rapot meja dokumen bocah nakal kan ada di kepala sekolah gak ada DTK itu itu TK Pak <guluh> kelas Meja, kapan tulis? Uh, kapur kursi, Pidol. meja. Eh, udah meja tadi awal. Apa gak ada? <laughs> <laughs> buat lagi, buat. <wak. laughs> Dapur, pengorengan, sepatu, panci, kompor, minyak goreng, makan. Yes. Garpu. <laughs> uh, gini, lama-lama gak mau lama-lama, gini lagi? lama-lama, anjing, jancuk, Lama -lama. jancuk. <laughs> Kamar cewek, ah, ceweknya, maskara, lipstik, tisu, parfum, baju, makeup, meja, lemari, kaca, kasur, keset guling, pensil alis, bedak, bantal, Yo. sarung bantal, celana, foundation, celana dalam, eyeshadow, bh <huter> softex, <yuh> <-tag> itu merek, <huter> salah, salah, salah, salah, salah, nggak salah, salah, salah, salah, salah, komputer tisu bantal baju lemari sidi kotor kasur cermin lampu <laughs> tas tas kaki C celana pendek sisir <laughs> pomit, mm. pacar <laughs> ada pacar dong enggak ada Nggak ada Nggak ada, ada. ada. ada. ada. pacamata ukuran pumit bantal udah, oh, udah. <laughs> masa udah <laughs> enggak <laughs> yang kamar cowok tadi tuh udah, nah, udah. kejaksaan Anjay. jaksa peradilan wakil jaksa dokumen tanda tangan berkas penggugat pulpen C idol AC penggugat tempel iya. meja kursi ruang ganti jam dinding lemari keset welcome sabun Arte. penggaris tisu uh, uang permen kitab suci <laughs> Eh, anda pernah kejaksaan gak sih? Eh, hey, kalau saksi itu disumpah pakai kitab suci Oh iya benar. Ih bodoh Ini Pintu Ab Jubah kejaksaan A Palu Pantai eh, Papa nama <Gasso> Meja jaksa Saksi yeah. eh, Palu Udah Apa-apa? <Gasso> Bilang -apa? planet Mars gitu lah <Gasso> Bilang sih, uh, uh, di Pluto Saya tahu Di Pluto ada kangkung <Gasso> Masih ada kanggung? Ada gundo. <laughs> ayo Ayo Kamar mandi. Gayu. Air dongannya. Sikat gigi. Oh, sabun, odol, sampo, pasta. <laughs> sabun cair, Conditioner sikat, shower, kloset, tisu, bersi lantai, pembersih kloset. Nah, roll tisu, ah, lantai, sorai. Hmm udah udah ya? udah harus cowok harus harus ini harus kita kita harus uh, uh. bioskop kursi bioskop tiket nonton layar bioskop sound penonton popcorn pintu bioskop lampu hmm, tulisan exit <gis> ada <Instagram> ada karpet bioskop <gis> toilet iklan bioskop pintu. Pintu. pintu kan udah saya pintu Oh udah udah udah udah, udah, <laughs> ca, udah. <laughs> udah dan kita nggak lupa untuk terima kasih kepada sponsor kita benar sekali apa pak seperti itu pak. Basket. warung basket basket. yoi jangan lupa like comment dan subscribe channel ya, dan, kita dan jangan lupa untuk follow IG kita di at 4 terima kasih saya funny oh. half saya Gus Chris saya caca untuk diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya guys thank you